suka sama kamu kalau mamahnya suka sama aku enjoy Hadiahnya suka sama kamu. Kalau mamahnya suka sama aku, ayo jayaban!